Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel gameplay Yang gak terlalu top global Dan juga yang gak terlalu pro player Banget gitu kan Next di video ini gue akan lanjutin di Game Need for speed underground 2 Yang dimana kemarin uh, Gue udah coba upgrade ya Mesin si Nissan 240XX ini ya di, di ecu yang Pack pertama gitu Dan kayaknya kali ini gua bermainnya akan lebih fokus dulu ke ngumpulin duit lah ya dengan cara ngerampok gitu ya oke okay, gimana keseruannya langsung mulai kita gas ke oke okay, ini dia wilson pindedi game nind for speed underground gua ya oke okay, kita akan cari duit ya duit duit buat, ya buat, buat modif lah ya, masa buat, ya buat, buat gak ya macam-macam gitu. <laughs> Oke okay, kita, ini nah, dapat gitu. Kita akan cari balapannya biar agak, agak, agak apa ya? Ya biar, biar enggak terlalu pusing amat gitu ya. <laughs> Kalau nyari uang kayak gitu ngepusing ya kan. Nges nges bubuh, iya ya balapan menang duitnya kan? Oke, okay, kita langsung aja. <tuh> kita balap sprint nih, guys. go ahead Oh, oh, orient oh, orient, tapi kalau masih pro player, mau kau gitu, hai, <laughs> Oh ya dan selamat datang buat yang baru nonton gameplaynya si Jarchopt itu ya semoga eh, kamu suka dengan gameplay gua ya. Jika kalian suka tolong dong buat cumanin jempolnya untuk klik tombol subscribe nya. <t> -nya> dan teman buat yang udah ngingin jempolnya untuk subscribe channel ini ya dan selamat datang kembali. Tadele <-nya> dan selamat datang kembali ya untuk kalian subscriber. Uh, subscriber anugerah rantau tour anugerah gitu, hai enjoy the game, hai terus tengah jalan ini gak, lur maksudnya, hai gas lagi Guys, guys, Nah, ini dia, kayaknya di depan, hmm. di depan Venus nih, guys. Lur, maksudnya... Tuh kan Kaiji Winner your time 2 jam <tukeng> 2 jam puluh oke okay. 2 menit 2 jam <tukeng> Oke okay, kita pilih sponsor ya yang ini aja udah nggak usah baru tele gitu biar cepet tamatnya ini game soalnya gua gak pernah nampet namatin ini game itu cuman pernah main game eh, ya main, main main main main gini doang gitu gak pernah sampai tamat ada yang pernah tamatin ini game gak sih mohon di komen ya di komen di komen oke okay. Okay, kayaknya kita akan uh, kita akan apa ya uang 2670 dan kita kayaknya kita uh, upgrade dulu lah ya upgrade dulu mesinnya gitu gak usah mau ditunggu biarin yang penting dalam mana aja gitu ya. luar nggak gak, gak terlalu penting penting sih penting ya karena uh, di game ini eh, penampilan dan ya semuanya juga gitu. di game ini penting gitu seperti body kit ya body kit untuk menaikkan apa menaikkan bintang gitu kalau kita mau hmm, apa sih namanya lah ya pokoknya gitulah ya kalian yang udah pernah main game ini tolong jelasin dong Hmm, di sini gua akan coba untuk membeli semuanya ya kalau uangnya cukup gua akan beli semuanya suspension di terus dan ya engine pula transmission oke suspension di pack satu karena yang kedua dan ketiga belum terbuka ya semuanya di pack ke satu gitu dan gimana suaranya ini ya kalau kita udah di modif kalau kita udah modif mobilnya maksudnya gitu ya Allah Kristen hafe racing kalian sponsor suka suka apa suka ya suka nama sponsor apa gitu kok yang racing racing gitu <laughs> oke okay, next guys dan wow ini dia suaranya kita coba dan wow <laughs> ini lumayan sih ya lumayan udah buat kuping gua apa ya geber-geber gitu lagi juga akan uh, <coughs> coba untuk uh, balapan drift ya gue akan coba drift dan gimana kah perbedaannya gitu ya kan <coughs> soalnya kemarin-kemarin kan head okay, trip itu enggak enggak ya terlalu ini terlalu lemot gitu dan sekarang pun masih sama enggak gitu ayah-ayah bedanya gitu itu seperti itu yang ini. cepat ini gitu. sadri hmm. ternyata si jarak memimpin Dulur dulur sedayanya hmm aduh skor 40 ah 40 tadi tadi berapa sih yang gagal kita enggak gagal bintu selesai dan oke kita akan cari Drift lagi ya karena gua suka nge-drift-nge-drift tidak jelas oke ini dia Drift di depan dan kita akan coba lagi untuk mengumpul di untuk ngumpulin duit gitu ya cuan cuan kita itu cuan untuk modif mobil ya. oke okay, go let's go let's go <coughs> to drive to drive kalau menurut kalian ini game seru apa seru sih kalau menurut gua sih ya ini game yang dari belum si Gocin gitu ya hmm, ini game adalah salah satu game yang ya yang bisa dibilang si favorit gitu ya meski dulu tuh kalau main suka nabrak-nabrak gak jelas gitu ya kan gak beda sama sekarang <laughs> belok kiri mana kanan gitu <laughs> membukung tugas? Kan. <tuh> <-tuh> kan. <tuh -tuh> ya parah dong kesalahan teknis itu. oke nggak ada berapa berapa duit tadi. enggak usah lama-lama ya kan. dan kita lihat uang kita menjadi berapa ini ya. 6.70 ratus tujuh ya elah dikit amat. oke kita cari lagi drive ya. Kita cari lagi drive. serana mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, deh mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, Juga, eh, <laughs> temen-temen, apa enggak sih? Eh, cewek, eh, cewek jualan ya? Udah, udah, udah, gitu sih. kan tadi gue bilang apa ya? Kan, enggak beda. sama Sekarang, belok kiri, beda kanan, beda kanan. <laughs> susah soalnya guys lor <tuh> okay. maksudnya hmm. keren tangan gua gitu kayak gitu 27.000 649 27 27 679.000 eh gimana sih eh macam aku ngasih tinggal really bingung <coughs> yo guys kita cari lagi track drive untuk merubah kehidupan kita yang menjadi uh, yang menjadi kaya gitu <laughs> ah, ampun masih ngebacot nah <coughs> Merubah kehidupan kita menjadi kaya, kan? dengan cara nah, merampok itu bukan merampok sih. Emang enggak ada, emang ada cara merampok di Need for Speed Underground gitu. Enggak <tuh> ada kan dengan cara balapan ya? Pastinya, yo, let's go kalian. Kalau di awal game suka pakai mobil apa sih? gue sih kebiasaan dari kecil ya pakai Nissan ini gitu ya karena gue uh, ya yang karena gue apa sih ya yang ya karena yang gua lihat gitu ya kan uh, gua lihat cuma mobil ini yang top speednya terbilang lumayan sih ya. lah tadi kebentar sih uangnya Gede lah, ya lumayan. Apa Apalah, bodo amat ya? Kan <laughs> penting kita dapat uang gitu ya? Kan <coughs> oke, okay, ini ada satu lagi drive dekat sini. Kita akan jajal aja ya buat kita menjadi kaya gitu. Seribu delapan ratus lima puluh sedikit berita dulu. Berapa, berapa kali Hai, hai, hai, hai, kita mulai aja drive nya nah, ini hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, main hai, suka dengan mobil itu guys ya hai, maksudnya suka dengan mobil mazdamnya tapi kecil sih di gitu ya. <tuh> tapi ya kelemahannya gitu kecepatan daft City kurang gitu lebih suka dengan mobil SME kalau di awal nah. ya ya kejajal gitu ya Rp10.000. Wih, Rp50.000 main gede ya, kan Uang sedikit enggak apa-apa lah, enggak apa enggak apa enggak apa enggak apa Enggak apa, -apa. Apa, apa lah ya. Oke, kayaknya video kali ini dicukupkan dulu sampai di sinilah ya, Lur. Kalau ada pertanyaan dan juga kalau ada yang mau request apa yang harus gue mainkan? Gitu, silahkan kalian komen aja, gak bisa malu kuda gitu ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya, Lur. Atur nonton terus, kersa nonton. Semoga terhibur, dan jangan lupa untuk jaga 3S: sholat, sholawat, dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.